Halo bro, ketemu lagi di channelnya Simuni. Kali ini kita akan ngebahas satu game yang memang keren juga dibilangnya sangat-sangat mantap. Itu gamenya lumayan berbayar, tapi satu kali doang kalau mau update ya tambah lagi bayarannya. Tapi saya penasaran kalau nggak ngebahas game ini, kayaknya uh, uh, apa bukan pecinta Mimo RPG ya. <laughs> ini kita akan review, cuman sayangnya ini karena saya baru install. Dan langsung ke websitenya ya Jadi nggak melalui kliennya Steam Karena banyak yang komplain juga katanya game ini agak sering error pada saat login melalui Steam Jadi saya langsung download dari website resminya ya Lumayan juga nya kalian kalau mau download game ini katanya harus nyiapin sekitar 85GB Ya amannya di 100GB lah untuk basic gamenya ya Nah, buat teman-teman yang baru upgrade komputer kayaknya saya rekomendasiin kalian sebelum main Elder Scroll online ini kalian cobain dulu deh game yang offline-nya ya, Elder Scroll yang seri Skyrim. Itu keren banget, Bro. Apalagi kalau sekarang kalian coba main di game online ya. Walaupun uh, spek komputernya lumayan ya, agak-agak middle lah. Mungkin uh, PG DDR 2 Giga saya pun nggak ada apa-apanya kayaknya di ini ya. Tapi mungkin bisa jalan secara normal kita buktiin aja. Dan buat teman-teman yang baru gabung, makasih banyak di channel saya. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan, tapi yang jelas saya akan coba kasih informasi yang terbaik buat kalian. Minimal nggak perlu sekarang, suatu saat nanti kalian pasti perlu lihat referensi video-video yang dari saya punya. Oke? Okay? Approximately 10 hours later Oke okay, bro akhirnya selesai juga Kita langsung play aja Ini ngedownload udah lebih dari 10 jam <laughs> Udah makan hard disk hampir 90GB bro Ini kita masuk dunia Elder Scroll Online ini Semoga tidak mengecewakan ya dan teman-teman bisa menikmati review yang saya kasih semoga bisa jadi referensi dan bermanfaat ya pertama kita akan ngatur dulu gamma ataupun bentuk ke tebalan gambar bayangan ya agak terang aja dikit karena terlalu gelap juga saya nggak biasa dan masuk ke server ini Na aja ya Amerika ya karena banyak bilang e, pemain indonesia itu banyaknya di amerika itu dikasih tahu juga informasinya dari teman-teman yang ada di discord e, nanti kalian bisa baca di deskripsi e, e, video ini ya untuk linknya biar kalian bisa gabung sama teman-teman player indonesia juga banyak banyak kan kok bro jadi kalian gak akan gak usah takut kalau misalkan bingung yang jelas sih kalian masuk dulu lah grupnya Sudah kalian install nanti sering-sering aja Chat sambil online ya <laughs> oke okay, kita cek aduh kan bener banget ini grafiknya low semua bro <laughs> moga gak nge-lag lanjut lah nggak usah di default ya karena kalau di default biasanya settingannya bakal naik dan itu bisa menjadi masalah dari komputer saya oke okay, login setelah login kalian akan masuk ke dunianya elder scroll pertama ini kita lihat aja Waduh, gambar kayak gini kayaknya bakal lag nih bro Keren, Keren, keren Oke, okay, langsung kita cobain mainnya. Saya mau bikin karakter dulu, kayaknya kalau nggak bagus laki-laki ya, perempuan aja lah. Ini kalau kalian belum punya update Atau belum beli Untuk upgrade yang barunya Kita skip aja Sama kayak saya langsung skip aja Nah kalau yang udah punya sih Langsung bisa upgrade Nah kita milih negara Ya kita pastilah ada di Indonesia ya <laughs> Biar disesuaikan Wah bener Jelek bro karakter cowoknya Gantilah. Kita cek Ini karakter perempuannya Masa gini ya Eh hey, Serem amat <laughs> Waduh tinggi Ini eh Ngapain juga ya ini buaya kah Vampir Zombie Wah ini nggak ada yang Gak ada yang mending ini apaan sih Ini kayaknya Oh, ini ada aliansinya, ada tiga. Setiap aliansi itu bisa milih, sekitar ada 9 karakter yang beda ras. Kita pilih aliansi mana ya? Kayaknya yang agak keren itu tadi deh, yang... Iya, kayaknya deh, ini aja, tapi perempuan. Uh, Oke okay, kita tinggal setting ini berarti untuk kelasnya kayaknya kalau perempuan cocoknya sih propet bro ini kita pilih aja mungkin kayaknya propet deh buat awal-awal belajar main tuh Kalau ngeliat ya temp Templar lah iya Templar enggak Nah kalau untuk kosmetik dan perubahan lain-lainnya kalian bisa setting sendiri. Di sini lengkap banget. Gak, gak tau kayak apalah mau settingnya terserah. Yang jelas sih kita agak perbaikin sedikit dari rambut. Hehe. <tuh> Rambutnya biasa aja bro. Gak usah pirang-pirang, blonde lah. Hitam aja hitam. Kok gak ada hitam ya? Abu-abu ya. Coklat. Enggak <tuh> lah umum banget penyihir putih rambutnya yang udah oke lah ini aja lah coklat ini banyak banget ya uh, apa namanya uh, kelengkapan buat custom uh, karakternya sebenarnya sih apa aja dulu kali ya yang pasti sih pantas <laughs> nah itu aja yang tadi nih Ih. aduh oke okay nah ini kayaknya milik skin kalau enggak apalah ini apa e, aksesoris di kepala ya ikat rambut kali itu maksudnya oke udah agak gotik sedikit kita langsung kayaknya harus bikin nama kita bikin nama biasa nama favorit Hayang. semoga belum ada yang pakai Aduh bro udah ada yang pakai. Siapa ya iseng banget ya pakai nama Saka Hayang ya Kepikiran lagi <gupi> Kepaksa kita ganti bro Ini kayaknya Oh iya Nama anak saya aja lah Saka Sagar Mata kayak. <gupi> lanjut kita masuk ke gamesnya semoga nggak ngelek ya bro lu selama-lama bikin karakter itu pasti nggak ada yang pakai itu nama keren itu bro oke di mana ini kita bro? Wah dalam perahu ya. Oke. Okay. Oh iya yeah, ini nanti uh, kita cari cara setting joystick ya Ini saya pakai mouse dulu karena baru awal Tadi di awal login nggak ada sih settingan ini Settingan buat joystick Mana sih Eh hey, Si Akang etak. minum sendiri Oke okay, ini kita ceritanya di dalam kapal Terus ini kecelakaan nih ini Ada informasi dari atas. Eh, ya yeah, belum gerak aja. Ternyata side story. Oke, okay, kita pertama main ini tahu-tahu kita langsung jadi tahanan. <laughs> ya, ini ampun metamit nih. Ini karakternya nggak ada yang bagusan. Apa aduh? Masa NPC nya kayak gitu semua Oke kita tanya Biasa Perintahnya E Terus buat ngambil item itu pasti kalau nggak R F hmm. Oh Maybe you Slaver? Oke okay, standar ya setiap NPC pasti ada pertanyaan uh, lanjut atau enggak ataupun milih lah intinya Oke okay, kita disuruh hajar dia nih Ini kita belajar mukul lah intinya Aduh hmm. Oke okay. oh nahan klik kanan mukul klik kiri aduh susah juga ya <lipun> ini harus pakai joystick bener bro Aduh ini kalau ditahan pukulannya nguatin ceritanya klik kiri tahan Aduh kayaknya dia harus jatuhin kita bro kita harus jatuhin dia bro Aduh itu udah puyeng-puyeng gitu -puyeng Ah, Oke, okay, impresif. Udah selesai, gua tonjokin lu bro. Kita harus berangkat kemana ini? Aduh, ini harus cari barang lagi. Ya udah, kita harus cari nih. Ada beberapa barang yang harus kita cari, bro. Itu questnya di pojok kanan atas. Ya udah nih, mana lumayan lah, nggak terlalu berat, bro. Ya, ram aja emang ini pas-pasan, ya. 8GB tuh pas-pasan sekarang. Oke, okay, ambil. Lalu harus pas tadi. Oke, okay, air tackle. Kita harus masuk ke rumah, beberapa rumah. Oke, okay, kita coba dulu ini ke pintu gerbang keluar nih. Ini pasti nggak bisa lah karena kita belum nemu questnya ya. Kita harus ambil beberapa barang, terus nanti kasihin lagi. Kayaknya ke MPC yang tadi. Hmm. Ini rumahnya cuma ada sedikit Jadi gampang kita pasti Di antara rumah-rumah itulah Pasti ada barangnya yang kita perluin Nah ini dulu dah Kita tester bro Apa ini Aduh Paling males nih susah Yang kayak gini Di apa ya, di game yang offline ini juga sama, ada yang giniinnya nih. Huh? ah kan satu deh. Ah, huh? uh. jangan gak berhasil, berhasil. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay, ini udah tahu nih, bro. Disini jangan terlalu sampai full satu lagi. Yehehehe, yeah, berhasil. Waduh, level up langsung. Nah, ini apalagi, klaim. Wah, senengnya jadi maling lu masuk rumah orang. <laughs> Oke, okay, udah masuk beberapa rumah dan kita berhasil mengambil beberapa perlengkapan tubuh untuk memperkuat karakter kita. Di sini kita periksain juga, ini kebenaran ada rumah terakhir yang kita periksa, ini ada questnya satu lagi, kita harus ngambil barang, ini kayaknya sejenis equip juga, lah. cuman kita nggak boleh sampai bangunin juga tuh orang tuh daripada ribut ya, nah ini dia, oke, okay. asik, beres, bentar, gue lihat pedang bro, hihi, kayaknya bisa nih diambil. Aduh susah. Majuan dikit deh. Oke. Okay. Sukses kabur, cabut bro. <laughs> Aduh. A kita kasihin lagi nih itemnya. Ayolah kabur lah ini tempatnya serem amat, gelap lagi. Ini kita kita cari NPC yang pertama tadi nih bro. Nah itu dia. Oke mau ngapain sih? Yo ih siap di orang oh ini, ini Oh iya ini karakternya di game ini di eso ini dia bebas-bebas aja sih nggak harus awalnya misalkan tadi saya Templar ya itu harus uh, fokus ke Templar ini buktinya ini tadi saya dapat senjata bisa bawa pedang bisa bawa macam-macam senjata lah jadi sebenarnya nggak nggak jadi kaku lah uh, ininya apa jurusannya untuk karakternya kita pilih itu nanti berkembang sesuai level dan sesuai barang yang kita temuin kayaknya ini kita cek dulu map ini kita harus keluar katanya kita harus cari dua jenis barang juga nih questnya oke okay, kita nemuin musuh nih kayaknya ini harus kita coba juga uh, dari tadi cuma menghindar-hindar doang aduh oh susah juga ya ih ini senjata salah kayaknya saya pakai senjata nih <laughs> Nyesel gak pakai panah tadi padahal ada panas sih di rumah-rumah yang tadi dimasukin ya. oke okay. aduh minto senjatanya nih eh gacau. increase wih naik oh kalau senjata yang dipakai itu dia bisa naik sendiri bro berarti masing-masing senjata yang sering dipakai itu dia bisa bisa nambahan experience ya? Oke, ini kita udah dapet nih lokasinya di sini, katanya mana ya? Apa ini? Aduh, bukan lagi. Bener pun, kan? oh itu. Nah, itu kalau ada tanda seperti itu yang warna putih, itu berarti quest blue. Oke, tinggal satu lagi kita cari. Nah, itu dia, waduh, ganteng, aduh ini cacat nih senjatanya, aduh harus ganti, Nah mampus lu bro, eh ada barangnya, nah lu, gua rampok, <laughs> lanjut satu lagi nih, ini saya pasti mainin sampai ketemu kota-kota yang umum dimainin ketemuan semua player ya aduh aku kira bisa masih hidup dia gak bisa ini ya menyelinap gitu ya oke lah Sikat. Nah, loh. medium armor increase oke okay. nah ini satu lagi barangnya nih Hehe, udah selesai kita harus ke kapal uh, naik kapal bro Oke okay, semoga selesai ini ini ceritanya kayaknya mau kabur deh kabur terus nanti ke ketemu nah ini dia aduh ah kok bisa jatuh sih Aduh susah lagi naiknya muter nih ah ah akhirnya ada Iyalah gua kejebur Bro Okay lah ini enggak usah dinaikin sana kayaknya dari sini juga harusnya bisa oke okay. <laughs> dasar nah ini questnya kita harus apa mempertahankan kapal kayaknya oke okay, ini enggak terlalu susah deh kayaknya kita harus cari dulu lawannya nih siapa yang nyerang uh Woi ini jahatnya. Aduh susah nih pakai senjata ini nih. Tapi damage-nya emang gede tadi diantara senjata yang gua temuin bro. Eh, uh curang bisa ngeluarin api. Oh ntar gue bisa nggak ya kayak gitu? Ya. Nih Templar bagusnya pakai skill apa ya? ambil ininya kalau yang tahu dan pernah ataupun sedang main lah kasih tahu ya ini pakai api atau petir atau apalah gitu buat skillnya nanti saya akan coba buatin playlist tersendiri lah saya coba mainin gini ini beberapa episode ke depan ya untuk apa namanya untuk channel youtubenya nya mau sayang juga sih ini enggak dimainin karena memang bagus oke okay, mati dia kita ya ah, biasa kita rampok dulu bro Oke okay, selesai lanjut tinggal ke bawah ini ke deck mau ngapain ya Itu questnya itu satu lagi di bawah Oke okay, selesai ternyata kapal barusan itu kita bakar Di bawahnya langsung tiba-tiba kita di sini deh bro Aduh apa ini Eh oh orang tuh itu udah <laughs> kelihatan Iya kopral ini Serjan <laughs> ya yeah, yeah. Siap, bos. Hmm. Oke, okay, siap. Nah, ayo. Apa ini ambil. Ye, yeah, bisa diambil. <laughs> Oh, ini ternyata udah berlabuh. Ini udah berlabuh di kota, Bro. Ini kayaknya beda-beda deh. Jadi kalau misalkan kalian beda alians, jadi pasti eh uh, uh, beda. Tapi nggak tahu juga sih ya. Kita coba aja nanti. Yang jelas sih ini saya tadi pakai salah satu alians yang dragon ya. Oh, itu deh. Kayaknya ini udah disampai di kota tapi harus laporan dulu Sergeant Wah Wah kalau gak punya duit gua kira masih duit Oke, okay, masuk. Wah, oh, itu dia. Oh, gubernurnya perempuan, Bro. Gubernur Jatim ini. Hah? Oke. Okay. Hihi. Beres. Oke ini level up. Oke okay, level up lagi klaim. Siap. Oke. Okay. Tuh udah beres katanya bro. Kita lihat dulu ke kotanya. Ini uh, keren itu. Gede banget badan. Oh, ada aja yang bisa diambil ya <laughs> oke okay, kita cabut wah gak ada barang <laughs> oke okay lah balik wah dia mau gak ada gak akan ngasih apa-apa itu Let's go. Aduh bro, agak berat dikit bro. <laughs> harus diturunin lagi kayaknya kualitas grafiknya. Biar nggak makan power. Nah itu siapa? Udah ada beberapa player yang baru login. Oke okay, deh, kita udah sampai. Ternyata ini nggak ada quest lagi. Kita harus nyari. Tapi untuk sementara saya akan coba bahasnya sampai sini dulu aja Yang penting teman-teman pada saat kalau baru main gak bingung gak blank Dan bisa ngukur kapasitas dari kemampuan komputer juga ya Kalau misalkan ada informasi yang bagus Kalau mau nggak sharing-sharing langsung aja Jangan lupa kasih tombol like dan uh, isi komentarnya yang baik ya bro Makasih banyak untuk supportnya Oh ya, yeah, ada beberapa yang harus saya informasikan juga Buat teman-teman yang punya joystick untuk komputer itu baik jenisnya PS ataupun Xbox Kalian bisa aktifin e, pada saat playernya sudah login ya Karena di settingan awal itu tidak ada Jadi tinggal tekan escape dan masuknya ke e, menu setting Karena di control itu sebenarnya nggak ada Nah di tombol setting itu kalian pilihnya gameplay Nah di gameplay kalian scroll ke bawah nah itu ada gamepad ya itu uh, aktifin aja kalau enggak otomatis di on ataupun otomatis oke okay, udah langsung jalan tuh untuk uh, apa joystick yang kalian pakai itu aja informasinya terima kasih atas supportnya jangan lupa juga kalian untuk menonton terus channel Simoni dan sampai jumpa di game selanjutnya dan jangan lupa untuk share dan subscribe channel ini jika memang bermanfaat See you dadah bye bye